Okay hi, saya Iris uh, Saya customer dia ni lebih kurang dalam 4 tahun macam tu So uh, ini uh, dah lama dah saya tak datang So sebab uh, saya, ada, saya balik kampung So sekarang saya datang untuk buat rambut Color rambut lah untuk kali ni Stay tuned <tune> hasil yang saya dapat daripada Denny uh, so, saya suka dekat tempat Denny ni sebab dia punya colour dia tak luntur lepas tu tak rambut tak rosak tau Then, apa dia punya uh, rambut colour ni tahan lama lagi satu dia punya apa servis dia memang terbaik lah so saya sangat berpuas hati dengan uh, colour daripada uh, salon ni dan uh, saya sangat recommend korang untuk datang dekat sini So, saya bagi 10 bintang lah untuk uh, selalu ni. Okay. Okay.